cang huh? mandi ayo mandi oh, mandi, mandi <laughs> <Mere -chan. laughs> <laughs> <laughs> banget <-baru> <laughs> <laughs> <laughs> Bapaknya manding kamu ya? Iya dong, oh, bukan nangis ya? Kan nangis, dia suka air sih. Suka ini dia suka berenang air panas ya? Air panas dong? Oh? oh, berapa aja yang kurisi? ini empat puluh empat puluh? Gak apa-apa, soalnya kata bidan empat puluh. Kalau kita mah biasanya empat puluh dua kan? 42, iya, empat puluh dua, iya, iya di Jepang, ya, ruas sakinya bilang ah. uh, 39 sampai 41 ya, jadi kita ambil 40 iya ya, Medi Chang ya, dia suka main air ini air iya. Di, di dalam kandung ah. ada air kan hmm. jadi dia suka ya Ya kalau gitu semua anak suka dong. Semua <laughs> anak tidak ada air ketubahnya. <laughs> Tapi kan ada juga yang nggak suka mandi. Iya ya. Ah, ngomong-ngomong di Indonesia, hmm. bapaknya mandiin anak? Hmm, kadang-kadang kali ya. Oh, kadang-kadang. Hmm. Kalau umumnya tuh kan bapaknya kerja hmm. tuh. Hmm -hmm. Pulangnya tuh biasanya malam. Hmm -hmm. Nah, itu kalau mandiin anaknya malam tuh kayaknya nggak bagus kalau di Indonesia. Hmm -hmm. Nah, kalau di Indonesia tuh biasanya sore jam 4 jam 5. Apalagi kalau baik lebih cepat jam 2 jam 3 gitu. Oh, gitu ya. Jadi jarang kali ya, kecuali Sabtu Minggu boleh. Kalau mandi bani sama bapak kayak gini? Oh, enggak, mandi bareng? Enggak enggak enggak, enggak, enggak enggak enggak mandi bareng enggak. Oh, mandi enggak mandi bareng ya? Di yang aku tahu sih ya, itu di mandiin aja gitu. Ada, ada tempat mandi anak gitu kan ya Oh, bastab Gak gitu. ah, ada bastab ya? Iya, iya, iya. Gak ada kan? Ah, ah sama iya, siapa. iya. Bukan. Jadi gak bisa ya? Gak bisa kan? Gak bisa kan tuh Gak bisa, kan? bisa, kan? bisa, kan? bisa, kan? bisa kan? Oh iya, iya. Jadi cuma di Jepang aja mungkin soalnya ada bastab Jadi kita mandi bareng gitu ya yang dari anak kecil kita mandi bareng, jadi itu udah biasa gitu. Jadi bukan suami istri dong yang mandi barengnya. Sama anak, -anak <laughs> sama sama juga, sama kakinya, neneknya semua satu keluarga. Jadi, om saya itu udah nah. biasa buat orang Jepang. Iya, kan, udah biasa deh. Iya, udah training di rumah. Ayo, oh ini shampoo, sampo, bisa pakai, sabun bisa pakai shampoo juga. Oh tutup mata ya, pinter dia, pinter ya, ah, mungkin karena di dalam perut kamu itu udah sering berenang dia, <laughs> udah jago ya, udah jago, <laughs> ya, udah, udah. pinter dia, <tuk> enak ya, enak, lucu enak, enak ya, enak dong, enak enak enak ya? Enak enak ya, enak dong, happy ya happy ya, happy lah ya sama bapak, sama bapak, eh, aduh aduh malu aduh malu malu, kamu seneng, eh. mandi bareng sama Ba'i asik loh benar asik asik asik nah. yang pertama gimana apa takut pertama kali kamu mandiin ya agak ta ta agak takut, takut kali ya soalnya dia ini hmm. kan ya masih masih apa namanya goyang goyang masih goyang, -goyang. <laughs> oh mandiin. lucu punggungnya bentar punggungnya. ya punggungnya mandiin punggungnya dulu ya merica sebentar merica yang sebentar lehernya belum berdiri kan? Berdiri belum. sendiri kan? Belum, belum. Nah, hmm. masih... Agak ini ya, agak goyang-goyang. Oh, jadi di Jepang, dari kapan bisa mandi bareng? Eh, dari kapan ya? Dua bulan kali ya? Bukan satu bulan. Satu bulan? Oh, iya, setan? habis satu bulan kita pergi ke rumah sakit kan? Iya sih. Terus, dokter bilang udah oke okay lagi tuh kan? Oh iya, yang benar. Iya, benar, benar, benar, benar, enggak, benar. enggak, enggak, udah Enggak, lupa, lupa, lupa, lupa. dia aja baru umur satu setengah bulan ya. Benar-benar. <laughs> Iya deh, doa Ini bokongnya nih. <SILENCAN> Gimana bokongnya? Bokongnya seksi. Tebal? Tebal, seksi. Mantep, kayak maknya. Mantap. <SILENCAN> Kamu senang ya jadi? Seneng kok asik, asik. Nah, Setiap hari kan? Gak bosan? Eh, gak bosan lah, soalnya. Dari dia awalnya, kadang-kadang masih nangis gitu ya uh -huh. nah, Sampai sekarang kan udah gak nangis tuh uh -huh. aduh, aduh, aduh, aduh, kebuka Wah, oh. seksi banget! Aduh, kamu pernah pengalaman hmm. hmm. uh, Merica nangis di dalam pernah, sini? Pernah. Di awal-awal sih awal? Uh. Jadi kamu apa ya, ragu-ragu kan? Hmm, jadi buru-buru gitu uh. Tapi sekarang enggak ya? Sekarang dia kayaknya udah biasa sih udah beradaptasi. Seneng sih beneran yang penting pas ini ya. Nanti kasih sini deh pas nyaman <tuk> ya. <dia tuk> <dia tuk> nyaman soalnya anget. Soalnya anget. Dia enggak peduli tuh. Dia sendiri tuh. Dia anget tuh. Eh, jadi biasanya mm. berapa lama mandi? Berapa menit gitu? Paling cepat 1 menit. Mm -mm. Nah. Kalau biasanya sih lima belas menitan, tapi kalau masih mau main-main tuh sampai dua puluh menit. Oh, dua puluh menit. Kalau tiga puluh menit bisa jadi gorita <laughs> Pasti merah ya. Pasti, Pasti merah. Dia merah. banget Gimana mandi sama DJ? Asik? Asik, ya. asik? asik ya. Asik ya. Ha, nanti nanti gue sih lihat pas pas ini mandiin ini di bagian mulut sama hidungnya bakal nangis itu. Yuk kita sekarang mau tahapan terakhir. Berenang gini dia tuh, tuh, sering ketiduran Dia dia tuh, tuh, Nanti tuh, tuh, tuh, tuh, Serius, ke, pas, onsen onsen, ya? kan, ayo, ayo. tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, ketiduran tuh, tuh, tuh, tuh, ya tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, Tuh, liat tuh Lihat, lihat. lihat. lihat ya. Dia nggak nangis, sayang hmm. Nggak nangis sama sekali? Iya, beneran, tau Wah, pintar banget Pinter banget Eh, eh, Mirjam, sini, sini, sini dia sini Eh, mau bobo Mau tidur, lihat Mau Ayo, ayo, ayo. hai Ayo, ayo, ayo. Apaan gitu ya? Apaan sih, kata ganggu itu aja Bentar aku lihat, lihat terakhir terakhirnya ya Pas mm -hmm. di bagian wajahnya paling ini Ah Dia nangis sangat, mm -hmm. Dia mau nangis biasanya Pas, pas kena hidung sini Iya mm -hmm. Pelan-pelan Tapi pintar dia tutup mata Satu Dua Tiga, tiga Empat Oh ada kumis kalau bagian sini nggak apa-apa sayang bagian pipinya. Nanti tangannya gak mulai gerak nih habis tangannya. ini. Tangannya. Tangannya mulai gerak nanti. Dia ngerasa nggak nyaman gitu loh. Oh. Kayak ada busa-busa di wajahnya dia nggak nyaman. Nanti lihat nih. Ah oh, iya iya. Gerak-gerak. udah udah mulai gerak. Ah ya. mulai gerak. Tegak-tekan, tegak-tekan, tegak-tekan, tegak-tekan, tegak-tekan, tegak-tekan. Tapi ini shampoo, body soap itu nggak apa-apa? Kan? Boleh diminum juga nggak apa-apa. Mm -hmm. Kena hidung sama mulutnya. Kalau mata dia masih nggak apa-apa. Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, nangis ayo, ayo, bakar, bakar, harus dipeluk sayang Harus Baru dia nggak nangis Oke okay. ya, kan? Ah aman aman hmm. Itu kalau cara aku mandiin bayi sih uh -huh. Kalau kalian yang nonton aku nggak tahu sih nonton Gimana ya? Mandiin, ya Asik dia tuh dia, dia tuh Ya kan Udah tenang kembali ya, tenang, tenang Udah tenang lagi kan Cuma bagian sininya belum belum kecuci tadi sayang Ah, itu banyak minyak-minya ya? Iya Banyak minyak goreng Minyak goreng, ya. <laughs> udah gitu dia sering keluarin ludah Oh iya ya, ah. udah ya? Ah, kalau kena air misalnya, gini ya hmm? ah. Nanti dia keluarin Babu Kamu... mau tidur? <laughs> Kator nih anaknya Kayak gini Eh, dia tuh hmm. Dia tuh, murunya kayak hujan gitu Iya <laughs> kan? gunung Fuji di bagian nangis ya. Analis gitu, kita bagian notalis sedikit kita persiin soalnya. Oh, pintar pinter. Nah, tuh pinter. udah pintar banget, serius tuh. Iya. Yang penting oh. jangan kelamaan nanti dia nangis. Cepat ya. Hmm. Oh. Ih. Oh. Yeah, yeah, yeah. Nangis. Eh. Cepat. <laughs> Ya, oke, okay. <laughs> agak baru-baru, tapi agak baru-baru, tapi aman, aman deh. Apa kayak gini, Ray? Ya, apa-apa ya? Udah, udah, udah, udah. Ntar masih tutup mata, pintar dia tuh, pintar ya. Dia ada airnya, mungkin purpurpur. Kalau di Kalau dipeluknya enggak apa-apa. Oh, tuh, tuh, tuh, tuh, lompat-lompat. Oh, udah, ya. Banyak, Kimochi. udah enggak berontak deh. iya. <laughs> Ah, ah. Aduh, adh, adh, adh, adh. eh kamu ah. kalau uh, punya anak yang kedua mm. itu cowok mm. kamu mandi bareng mandi bareng lah oke okay lah kalau cuma cewek aja nggak mm. boleh apalagi kalau cewek yang ini ya? nggak nggak mericang mericang cang cang apa ya? enggak, enggak. Miri Chang apa yang mau tidur dia mau tidur hmm, bukan bel Bukan tadi ketiduran, dia ihi ketawa. Hi. lihat bayi mandi aja bisa ketawa. Ihi, iya. suka air. Suka air. biasanya banyak ya? Ihi, iya. Soalnya... ketawa apa apa. ketawa ketawa lagi, Dia tidur. lagi. Biasa kayak gitu selalu. Oh, dia, dia, dia, ya. Ketidur. ketiduran dia. kadang-kadang dia pas bangun kaget dia iya kaget ya hmm. di dalam mimpi bicang, bicang, bicang. ah bicang. sekarang eh ga usah itu bicang, bicang. apa ah ah kawaii bicang, bicang, bicang. popok dulu ya popok dulu takut soalnya kadang dia langsung tipe sayang nangis ya kamu nggak nangis lah takai hangat ya Amat kadang-kadang dia tuh langsung tipis gitu loh habis mandi mungkin karena perbedaan suhu kali ya mm -hmm. habis di tadi di kayak off gitu hangat pas keluar dingin gitu langsung pen pengen kan kayak kita gitu loh iya ah kamu juga ya? <tik> <tik> <tik> dari mana? Hmm? oh dari situ dari kaki <tik> itu apa lotion? lotion, ha? soalnya oh. kan musim dingin hmm. Jadi agak kering wajahnya, hmm. kulitnya. Jadi jalan. dari kecil, harus. kita harus jalannya. Karena waktu masih kecil itu yang paling penting. Hmm. Nah. Oh, jadi biasanya hmm. um, kalau musim panas, hmm. kita nggak pakai lotion? Pakai juga sih. Oh, pakai juga nah, ya? Maksudnya kalau yang musim dingin tuh karena lebih kering gitu, jadi lotionnya lebih ekstra. Ekstra ya? Ekstra mahal. Kalau di Indonesia gimana? Lotionnya satu kan, karena selalu ini kan nggak ada musim kering gitu kan Maksudnya musim kering sama musim hujan doang sih, musim kemarau Oh, jadi katanya... Kata uh, siapa? Enggak-enggak, <laughs> katanya uh, uh. ada lotion, cream dan oil juga Ada sih ya? Iya ada Tapi sih, kita pakai lotion, iya lotion mahal <laughs> Lotion lebih mahal Belakang juga ya? Belakang juga semua Semangat ya? Full body sayang Full body. full body, full body, full body. Lampunya kencang. <laughs> oh, jadi sebelum mandi, kita siap kayak gini ya? Udah masuk apa ya? Daramang? Ya? Bukan daramang sih. Baju daramang? Cirennanya udah masukin. Jadi gampang, aku bantuin dia Udah jadi ya? Ayo. Udah jadi apa? Udah jadi? Udah Udah jadi? dia pakai dua lapis baju sayang baju dalam sama baju luar uh -uh. ini semua anak Jepang pasti pakai begini ya iya begini kalau musim dingin ha. satu lagi satu lagi sih ya tapi di sini udah hangat kan kita pakai AC uh -huh. uh, mamin ya dia udah mau minum susu saya ya, habis Perjalanan mandi kita. Oh, sisir rambut ya, sisir dong. Lihat, sisirnya tuh halus banget, sayang. <laughs> beda sama yang orang dewasa. Cewek, cewek, enggak cewe. hmm. berantakan lagi ya. Enggak, yes, kita bersihin tuh, bersihin telinganya juga kan, takutnya. Yeah. Ada, apa, ada kecoa gitu <laughs> Oke, okay. eh, selesai. selesai Guys, setiap hari suamiku mandiin Wero-Chan Jadi bener-bener bantuin aku Iya dong Jadi semua suami Indonesia ikutin kayak gitu ya Ya buat bapak-bapak usahain ya Bantuin istrinya, soalnya kan ngurusin anak Kalau sendiri tuh nggak enggak gampang Kalau dibantuin sama mertua bener -bener. ya mungkin beda ceritanya Iya Udah gitu kan kalau aku bilang sih mandiin uh, asik sih, asik, jadi ya? kita bisa lihat perkembangan anak tuh dari apa ya? Dari banyak ini, dari banyak hal gitu. Misalnya <laughs> dia tadi kayak udah pinter tutup matanya, hmm. udah pinter mandinya. Jadi asik sih kalau asik, aku. Asik asik. Aku nggak ngerasa susah, repot, nggak ya? ngerasa susah sih. Mm -hmm. Jujur asik beneran. Justru kesempatan kayak gini kita nggak tahu kira-kira sampai kapan kita bisa mandi barengan hmm. Kalau di Jepang mah, capjus. Capjus. <laughs> Oke. <Okay. laughs> mau minum ya? Dia udah mau minum susu. Oke. Okay. Bye-bye.